Nason Pemuda Alfian Des, Sering dikatakan bahwa tantangan untuk kuliah di luar negeri adalah 3B, biaya, bahasa, budaya. Pada video kali ini kita akan membahas B yang pertama, B yang pertama, yaitu biaya. Biaya untuk kuliah di Jepang pada umumnya dan di Keo pada khususnya. Menurut hukum yang berlaku di Jepang, perguruan tinggi negeri memiliki besaran biaya akademik yang sama, yaitu 535.800 yen per tahun. Jika menggunakan kurs akhir-akhir ini, kira-kira akan menjadi 74.765.000 rupiah per tahun. Dan secara umum, biaya akademik di perguruan tinggi swasta itu kurang lebih dua kali lipat biaya akademik di perguruan tinggi negeri. Mungkin teman-teman berpikir, wah kedengarannya kuliah di Jepang itu mahal ya? Ya, kuliah di Jepang memang relatif mahal, menurut studi yang dilakukan oleh OECD. OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development, sebuah organisasi ekonomi yang diikuti oleh banyak negara maju. Jadi menurut studi yang dilakukan oleh OECD ini, rata-rata biaya kuliah di Jepang itu termasuk yang paling tinggi di antara negara-negara anggota OECD. Namun, tentu saja, mahal, mudah itu relatif. Walaupun biaya kuliah di Jepang lebih mahal dibandingkan biaya kuliah di banyak negara maju lainnya, Tentu ada negara-negara lainnya yang biaya kuliahnya lebih mahal jika dibandingkan biaya kuliah di Jepang. Misalnya dulu saya pernah sekelas dengan seorang mahasiswa petugaran di Keio asal Singapura. Kami pernah pulang bareng dan sambil jalan dia bertanya kepada saya, eh ngomong-ngomong biaya kuliah di Keio berapa ya? SPP-nya berapa ya? Setelah saya jawab, respon dia, wah enak banget. Di universitas asal saya biayanya jauh lebih tinggi daripada itu. Ah, Oke, okay. sekarang kita bicara tentang biaya kuliah di Keo Dulu sebelum datang ke Jepang, saya pernah mengobrol dengan kenalan saya orang Jepang Waktu saya menceritakan rencana saya untuk kuliah, untuk studi di Jepang Dia bilang, kamu yakin mau kuliah di Keio? Kuliah di Keio itu mahal loh, bahkan bagi orang-orang Jepang sendiri Dan benar, beberapa lama setelah saya tiba di Jepang dari banyak orang, saya jadi tahu bahwa Keio punya image sebagai sekolahnya orang-orang kaya. Mungkin salah satu alasannya karena di pecahan terbesar mata uang yen, itu tetara potret pendiri Universitas Keio, Yukichi Fukuzawa Sensei. Di Youtube teman-teman juga bisa menemukan video yang membahas hal ini. Kalau saya, saya bukan orang kaya ya. Saya kuliah di Keio dengan beasiswa penuh. Dan jarang-jarang juga di dompet saya ada lembaran uang Yukichi Fukuzawa Sensei. Biaya kuliah di Kyo bervariasi tiap fakultas dan graduate school. Daftar selengkapnya bisa teman-teman lihat di tautan ini. Di sini saya akan memberikan satu contoh saja. Sebagai anak Faculty of Environment and Information Studies, biaya akademik saya adalah 1.391.250 yen per tahun. Sekitar 194.350.000. Biaya ini lebih tinggi dibandingkan biaya yang ditanggung oleh anak-anak misalnya fakultas bisnis, fakultas ekonomi, dan fakultas hukum. Namun lebih rendah jika dibandingkan biaya akademik anak-anak fakultas sains dan fakultas farmasi. Kalau biaya tertinggi untuk program S1, tentu saja biaya untuk mahasiswa Keo School of Medicine, sekolah kedokterannya Keo. Saya pikir di mana-mana seperti itu ya. Hmm, SPP untuk fakultas kedokteran biasanya yang paling tinggi. Oh ya, untuk mahasiswa S1 juga ada biaya masuk untuk Maswa Badu. Jadi ini hanya dibayarkan satu kali di tahun pertama. Biaya masuk ini sebesar 200.000 yen, sekitar 28 juta rupiah. 1,5 juta yen, 200 juta rupiah per tahun. Nominal yang termasuk besar bahkan bagi orang-orang Jepang sendiri. Hmm, jika teman-teman berencana untuk melamar beasiswa, silahkan persiapkan baik-baik. Daftar beasiswa yang bisa dilamar di Keo ada di tautan ini, bisa diklik dari catatan kaki. Dan sebaiknya diingat bahwa beasiswa yang bisa dilamar bukan hanya yang ada di situs ini. Misalnya teman saya, seorang teman saya kuliah di Keo dengan beasiswa yang tidak tercantum di daftar ini, karena yayasan pemberi beasiswa tersebut memang tidak secara khusus bekerjasama dengan Keo University. Ceritanya di negara asal dia ada sebuah NGO, Non-Governmental Organization, SM kalau dalam bahasa Indonesia, ada sebuah NGO asal Jepang yang bergerak di bidang pendidikan dan memberikan kesempatan bagi anak-anak dari anak-anak negara tersebut untuk studi di Jepang. Teman saya mendaftar sendiri, mendaftar by himself sendiri ke Keio University, langsung tanpa perantara yayasan tersebut. Dan setelah diterima di Keio ia menginformasikan NGO tersebut dan NGO itulah yang menanggung seluruh biaya pendidikannya. Jadi, Rajin-rajinlah untuk mengecek daftar beasiswa dari berbagai situs. Terus saja ya, mahal murah itu relatif seperti yang sudah saya katakan tadi. Bagi sebagian teman-teman, nominal 200 juta rupiah per tahun mungkin bukanlah sebuah masalah. Banyak teman saya yang kuliah di Keio tanpa beasiswa. Bahkan sebagian dari mereka, termasuk yang datang dari negara berkembang, itu biaya SMA-nya lebih mahal dibandingkan SPP mereka di Keio University. Kok bisa? Karena walaupun mereka berasal dari negara berkembang, SMA mereka termasuk yang paling elit di negara-negara mereka. Jika situasi finansial teman-teman seperti ini, silakan manfaatkan keadaan ini untuk belajar secara sungguh-sungguh di universitas. Rekomendasi saya adalah rencanakan pendidikan teman-teman jauh-jauh hari. Kalau bisa merencanakan dari SMP misalnya, itu akan bagus sekali. Untuk teman-teman yang berencana melamar beasiswa, Teman-teman bisa mereset beasiswa apa yang tepat bagi teman-teman, lalu teman-teman juga bisa mengasah skill, keterampilan, dan menambah prestasi teman-teman di bidang pilihan teman-teman. Jadi saat melamar beasiswa nanti, teman-teman akan terlihat lebih menarik di mata pemberi beasiswa. Untuk teman-teman yang berencana menggunakan uang pribadi saat kuliah, merencanakan jauh-jauh hari akan memberi teman-teman kesempatan untuk menabung dan mempersiapkan uang untuk kuliah. Baik, menasan sekian untuk video kali ini topik-topik lainnya misalnya hmm, biaya hidup di Jepang dan tata cara pendaftaran beasiswa akan dibahas di video-video berikutnya dan jika teman-teman punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar.